Gue ya, teman-teman. Hamid pasang molennya dulu, ya. Tiga, Tiga. empat, empat, lima. lima, enam, enam, tujuh, tujuh. Aku mau, mau mainan. Wow, ini ya. Ayo kita jalan. Wow, ada tempat mainan kita itu di sana. Wow, ya. Yeah. Ayo kita jalan cari mainan. Ayo. Ayo. Nah, sepertinya ada mainan. Wow, itu apa itu? Wow. Sini lihat Mobil apa ini? Mobil mo Wow kita dapat satu Ayo yeah. Kita cari lagi Dimana ya mainannya wow, Itu apa itu di atas pohon? Wow Ini Ini apa? Ini apa? Pesawat Pesawat Warnanya apa? Merah Oke okay, kita taruh sudah berapa? Dua Dua oke okay. Ada apa lagi? Ah. Wow ada lagi Hah? Apa? Mobil apa ini? Mobil Mobil bawa apa? binatang. Binatang Warnanya apa? Hitam Hitam dengan warna? Oke okay, kita simpan lagi Sudah berapa? Tiga Jangan cepat-cepat Sudah berapa? Tiga Berapa? Tiga Oke okay, ayo cari lagi Apa itu? Itu? Dapat lagi ya? Iya Mobil apa ini? Pembawa binatang Pembawa binatang? Iya Oke okay. Coba sini lihat Sebelah sini, wow, Hah? apa itu? Apa itu? Ah, mobil box. Kasih lihat dulu teman, mobil apa ini? Oke, okay, mobil box. Ini sudah, banyak. sudah banyak teman-teman. Wow, baru sebentar kita cari mainan. Sudah banyak yang didah. Sini, Nak. Ayo kita turun di bawah. Ya, pelan-pelan ya. Wow, coba di sini. Kita cari siapa tahu ada kepiting. wow, dapat lagi ya? Masih keras negara nak Dapat ya? Iya. Dapat apa? warna merah Oke kita simpan ya, ya. Huh? kita cari Bu dapat lagi nih mobil balap mobil balap Oke kita simpan lagi Hah? ini apa tadi ada suara bebek gimana iya. ya Dikian. Wah, wow, dapat. Kasih lihat teman. Apa itu, Nak? Bebek. Bebek. Iya. Gimana bunyinya bebek? Kwek, kwek. Oke. Yeay. Ayo kita hitung dulu. I, baiklah. Berapa kita dapat hari ini? Satu. Satu. Satu. Satu. Tiga, empat, oh, tidak dihitung begitu. Pasang dulu, Tunggu ya. Tunggu ya, teman-teman. Hamid pasang molennya dulu, ya. Tiga. Tiga, empat, empat, lima, lima, enam, enam, tujuh, tujuh delapan delapan berapa delapan ye tepuk tangan kita dapat mainan berapa delapan delapan wow ayo kita main sama-sama lagi apa itu nak lagi main pasir main apa pasir pasir keras Main pasir. main pasir main pasir iya Boy. buat apa pasirnya buat main bawah di ditonggang diangkut kemana mau diangkut untuk membuat jalanan iya oke okay, aku bantu ya Setelah. Hmm. kejar dia kejar oh wih kemana oi berputar jalanannya berliku-liku berbelok-belok wah mantap wah. bagaimana mantap sudah sampai sudah Dekat-dekat situ Nanti ada kepiting guys di sini Ada lubang kepiting Ayo dekat-dekat sini Mundur sedikit Ya aku kutongkan di jalanan ya. aku Oke okay. Wow Sudah? Baik Iya Eh kalau itu Eh, tidak tertutup Oh, tidak tertutup belakangnya Waduh Hei, tutup dulu pintunya Jangan jalan kalau belum tertutup pintunya Oke, lanjut oh. Eh, belum ini Jatuh-jatuh telur Kenapa, Goyang? Jalanan rusak, ya? Iya Waduh. Waduh, gempa bumi Aduh. Oh, tolong, ya tolong, oke, okay. maju lagi. Kalau ini tempat padi. Iya. eh, ini terbuka pintunya. Wow, kenapa terbuka? Dia lupa tutup ya. Eh, Aduh, jatuh jatuh pasirnya, muatannya berjatuhan, guys. Gempa bumi. Wow aduh jatuh guys Wow Wow Wow, wow, wow. ya yeah. oh, jatuh jatuh jatuh-jatuh pasirnya karena dia lupa tutup belakangnya eee. Waduh sayang rugi deh tak di sini Ya isi lagi, perbaiki ya tutup belakangnya supaya tidak tidak apa tidak jatuh tidak tuh mainan ya. ayo, sambil kita hitung ya iya, kalau ya, kita kita cari lagi oke okay. hey, hitung satu oke okay. dua oke okay. tiga oke okay. Eh, eh empat, empat, iya, lima, lima, enam, enam, tujuh, tujuh, hai teman-teman, hai teman-teman, kita eh, sampai jumpa, sampai jumpa, jumpa. di video di video berikutnya berikutnya bermain bersama ha? bermain bersama Hamid Lihat sini lihat sini bermain bersama Hamid Oke okay, dadah Enak pindah ke sana oh, Mau mau ke sana? Iya. Ya, dadah dulu teman-teman. Dadah. Keras. Dadah. Oke. Okay.